Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan terjadinya gempa bumi Maritudo M2,2 yang mengguncang barat laut kota Salatiga. Gempa tersebut tercatat pada Jumat 14 Januari 2022 pukul 04.06 waktu Indonesia Barat diketahui pusat gempa berada di 16 km barat laut kota Salatiga. Lokasi gempa tepatnya berada pada koordinat 728 lintang selatan LS dan 11.036 bujur timur BT. Asitek gempa M22. 14 Jan 22040645 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa berada di tuji 28 lintang selatan dan 110,36 bujur timur. Pusat gempa berada di darat 16 km barat laut Kota Salatiga. gedung 17 KM dirasakan skala 2 di Ambarawa. Tulis keterangan BMKG dikutip dari Twitter resminya, Jumat 14 Januari 2022. Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 17 km. Tercatat wilayah yang dirasakan yakni di Ambarawa. Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi, tulis BMKG.